apa bacanya guys? Bahasa Inggrisnya Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia Intinya adalah perbedaan lah Mungkin seperti itu Saya juga nggak tahu ya guys ya Perbedaan antara Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia Nah di sini, guys yang diwawancarai adalah Orang-orang Indonesia dan juga orang-orang Malaysia So, jom kita tengok videonya guys Dan ini dari channel Kong Extracts Ya, linknya ada di deskripsi Jangan lupa subscribe dan tengok video-videonya Support terus dia ya Oke, okay, jom kita tengok videonya Let's go Uh, hello this is Ibrahim Kong. Oh, Ibrahim. And today Kong. I'm going to compare the differences between both Malaysia uh -huh. and also Indonesia. So I brought four friends. two Indonesian friends and two Malaysian friends. Nama saya Andre dari Indonesia. Uh, saya adalah mahasiswa pertukaran dari Binus dan jurusan saya adalah Teknik Informatika. Senang bertemu dengan kalian. <laughs> Okay, selamat pagi, nama saya Siti Davila B.T. Azmi dan saya daripada Universiti Malaya, Malaysia uh, Dan sekarang saya sedang belajar jurusan accounting Okey, terima kasih Halo, nama saya Aji, saya uh, mahasiswa pertukaran dari BINUS University, University. Uh, Jurusan saya teknik informatika, terima kasih Selamat pagi, nama saya Siti Najia daripada Universiti Malaya Saya jurusan antropologi dan sosiologi Wow Okay, so today I brought 30 English words, ah. and you guys could just have to compare between Bahasa Beliau, Bahasa Indonesia? Okay, so okay. <laughs> yeah, yeah fine. let's go. Okay, the full names of each country, so Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, okay, it's just Negara Malaysia. <laughs> okay. The names of each national anthem. Indonesia Raya. Uh -huh. okay. Negaraku. <laughs> oh, no. okay. Told me about the currency each other. Currency? Yeah. Yeah. yeah. Uh -huh. Rupiah. Ringgit Malaysia. Yeah, Ringgit Malaysia. Oh, oh, there's a, uh, there's a Malaysia in, uh, in the behind of it.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 University. University. Oh, asukan I Yes Oh, asukan I Oh, fakultas Fakultas, fakultas. fakultas. Fakulti. Fakulti Just see why CCI Ah, yeah, yeah. beda, belakangnya aja Oh, car yeah. oh, Kereta, oh, mobil, mobil, mobil. mobil. Kereta oh, Wait, what? <laughs> <laughs> oh, oh, yeah. Mobil here is like name of company Aha. Oh, really? Oh, yeah. No, mobil meaning in Malay? I think not <laughs> <laughs> I think not Nah. <laughs> bed Oh, bed Tas, Tas ransel, ransel bisa, back. tetap back bag, back. Oh. iya kan bahasa Inggris, chair, uh, ini. chair. oh chair, kursi, kursi, apa guys, kursi. Kursi. kursi, ah kursi, ah, I know that Oh, selphone? Uh, normal conversation we just call handphone, handphone. or for short HP. HP. Uh, sometimes we also call it smartphone. smartphone okay. Yeah. okay. Telephone bin bed? Telephone. Telephone bin bed? Telephone. Telephone. Phone. Telephone bin. Telef bin Telef Telef phone. phone. Ah, for Daerah or luas. Okay. Uh, daerah or luas. If you mean by area is kawasan, hmm. but if you mean the one you say district, is daerah. Hmm. Kawasan atau daerah, oh ya, Agustus, Agustus, August August oh, O-G-O-S GOS, oh, GOS, oh, GOS, oh, GOS, Bola GOS, <laughs> Bola basket Bola, keranjang. Oh. Hah? Bola keranjang. Sometimes, sometimes uh, for short sure we call it basket. Aha, yes. Oh, bicycle. Oh, bicycle. Oke. Okay. Sepeda. Peda. Sepeda. Sama, bicycle. Basikal. Basikal. basikal. Ah, basikal. Basikal. Oh, Central. Central. Central or tengah. Aha. Or pusat. Pusat, pusat or tengah. Pusat. Oh, Center. Center. Oh, sama ya. City. City. Kota. Kota kota bandar bandar oh, company company oh company perusahaan perusahaan, perusahaan. syarikat syarikat syarikat oh. department beda banget ya department departemen departemen, oh. departemen. jabatan <laughs> jabatan oh, oh. Hospital. Oh, Rumah sakit, rumah sakit, or klinik. It's like clinic for the smaller hospital. Hospital and clinic for the smaller one. Sama, sama, sama, sama. Hospital and clinic. saus, saus, saus, saus, saus, saus, saus, SOS. SOS. saus, saus, saus, saus, saus, saus, saus, Internasional Antarabangsa Ah iya betul Antara Antarabangsa Tradisional Tradisional eh, Tradisional Tradisional Tradisional Sama sih agak ke Inggris Tradisional ya, kan? Tempat musola musola oh, oh, masjid Oh they usually call it musola Masjid uh -huh. yeah. Masjid or musola? Yes. Uh, the big one masjid surau. and the smaller ah. one usually surau or musola. Oh, ah oh, oke. Okay. Masjid Kamala. surau atau musola? Oh church. Oh church? Church. Gereja. Oh gereja. gereja. Gereja. Idul Fitri. Oh Idul Fitri. Hmm. Idul Fitri. Hari raya. Idul Fitri. Hari raya. Oh hari raya. Selamat hari raya. <laughs> oh. Ya, yeah, we also call it hari raya but. I think most of the time we use it. 8. 3 R Delapan. Eight? Delapan? Oke. 8. 8. 8. Oh, the same. 0 oh, 0. Yeah. Oh, yeah. Emergency. Emergency. No. Darurat. Oh. darurat. Darurat atau ruangan darurat? Ruang darurat. Kecemasan. <laughs> kecemasan Oke, okay, what does it mean okay. Indonesia? Oh, kecemasan? Yeah. Right. Anxiety. Kecemasan. Yeah, iya, yeah, yeah. Kayak so kaya, takut right, gitu right. gimana yeah, gitu, guys, ya. Yes, yeah. best yeah, yeah. shit. Oh. Sh <laughs> <something like it. laughs> Jadi pelepotan sendiri ya? Kor. Perang buat kecil gitu. Yeah. Yeah. Shopping mall. Shopping mall. mall. I usually call it mall. Uh, we can call it Mall or pusat perbelanjaan, perbelanjaan Something okay. lihat. Like pusat membeli belah Pasar raya oke Toilet or WC WC, WC. Oh WC uh, Toilet WC or kamar Your mandi, mandi. Uh, tandas. Uh, tandas Tandas Saya pertama kali ya bawa jemaah Malaysia itu guys ketika di Arab Saudi sana jadi Puta itu ada makcik-makcik kan? Kita nak pergi umrah tu. Nak pergi umrah lepas tu dekat pelataran. Makcik tadi cak. Bukan cak si Ustaz. Lepas tu. Apa? Dia cakap. Uh, tandas kat mana ya? Apa tu tandas? Aku cakap. Eh tandas, tandas nak nak nak nak apa nama tu nak nak nak cuci nak cuci apa dia cakap ah. sakit perut ah sakit perut dia cakap macam tu sakit perut tanda tanda tu apa makanan ke obat macam saya bilang ah tak tak tak tak Terus habis itu ah, ada kawan saya ah, yang dari Malaysia juga dia faham kalau saya memang tak faham tanda dia cakap kamar mandi dia cakap macam tu oh kamar mandi lepas tu saya antar lah masa tu guys ya karena tanda tu baru kenal saya juga kan masa tu comparison oh. between nah, no, between bahasa Indonesia. Oke. This is two okay. points to each other. Sampai jumpa. <laughs> uh, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Okay. Terima kasih. Thank you. Thank you. Oke. Oke okay. okay, guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi comparison between bahasa Melayu dan Smoleu. <laughs> Bahasa Melayu dan juga Bahasa Indonesia, jadi ikut-ikuti -ikuti guys ya. <laughs> Oke, di sini kita akan membaca komentar-komentar guys ya, karena di sini ini sudah lama banget ya, videonya sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi ya guys tapi di sini ya banyak juga yang komentar ya guys ya Bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu modern Malaysia sebetulnya sama Karena asalnya sama-sama dari bahasa Melayu kawasan Riau Johor Perbedaannya hanya sedikit saja Misalnya jika kita mendengarkan berita di TV Malaysia atau lagu Malaysia pasti sangat paham Cuma ketika bercakap pakai bahasa pasaran memang kadang-kadang tak mudah difahami Betul sekali guys Awal-awal ketika kita mendengarkan musik ya yang pertama kali masuk ke Indonesia adalah musik dari segi musik. Dan ya kan itu sama halnya dengan yang ada di Riau seperti itu guys ya. Dan kalau kita dengar juga musik-musik dari Malaysia seperti Rehan seperti istilahnya juga Emisha dan lain sebagainya. Itu semua hampir sama dengan bahasa Indonesia seperti itu ya kan bahasa kita dan saya juga boleh faham. Ya, dan juga mungkin kalau kita lihat lirik asli di Malaysia maupun di Indonesia mungkin itu juga diubah suai ya kan. Nah kalau kalau istilah bahasa Arabnya nya udah dari bahasa bahasa Malaysia kepada bahasa bahasa Indonesia seperti itu. Andai dipisah laut dan pantai ya mungkin seperti itu ya kan. Nah itu itu mudah difahami seperti itu dan juga banyak. Sesungguhnya manusia kerugian Itu kan juga daripada Rehan kalau nggak salah di Malaysia ya guys ya Nah saya juga banyak istilahnya mendengarkan lagu-lagu Di Malaysia seperti itu Karena kenapa? Itu juga sama ya Seperti itu Dan sangat-sangat mudah dipahami ketika lagunya Dan ketika kita mendengarkan berita juga Formalnya juga Itu sama kita mudah paham Tapi ketika kita berbicara Ataupun mengobrol dengan orang-orang Malaysia langsung Nah itu ada banyak bedanya Ada yang menggunakan Ada sedikit bahasa Inggrisnya Seperti itu Ada juga yang istilahnya Menggunakan kata-kata yang biasa mungkin di kampung seperti itu, dibawa seperti itu. Tapi selama saya istilahnya mengobrol sama orang-orang, istilahnya Kuala Lumpur, ya kan? Dan sebagian di situ yang menggunakan bahasa-bahasa keseharian yang biasa, bukan daripada logat-logat yang pekat, macam Kelantan, Terengganu, dan lain sebagainya. Itu saya boleh faham, gitu. Macam kita nak mengobrol biasa, lah. Ya. Uh, orang Malaysia itu biasa kalau berjumpa dengan orang Indonesia dia akan cakap uh, lagi muda, maksudnya dia akan menyesuaikan, menyesuaikan kemampuan ya. Kalau kita istilahnya tak paham, dia akan bagi perkataan-perkataan lain yang membuat kita paham tu macam tu. Mungkin agak-agak susah kalau istilahnya kita itu langsung ke sana, ya kan. Lalu kita ngobrol langsung itu mungkin agak susah kalau yang pekat ya, macam kayak Terganu terus macam istilahnya kelantan. Ya kan? ah, logat ganu, boh, eh susah saya nggak ada paham bedah eh. bawa kedah dan sebagainya itu kalau mereka pakai istilahnya logat-logat kampungnya ya itu memang agak susah tapi kalau istilahnya selagi di Hiel itu masih-masih bisa difahami seperti itu Oke okay guys itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Jangan lupa untuk di like, share, komen Dan subscribe nya Kong Extracts ya Ibrahim Kong ini guys ya Karena videonya sangat-sangat bagus sekali ini guys ya Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Ini juga menambah wawasan bagi kita semua Yang dari Indonesia ya kan Itu bisa menambah kita itu Kayak uh, ilmu bahasa kita tuh Menambah seperti itu ya Macam mobil jadi kereta ya kan Kamar mandi jadi tandas dan lain sebagainya Jadi